Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers dan Leslar Lovers dimanapun manapun Anda berada. Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar bagi kalian yang sudah mensupport channel ini Bomin tentunya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan yang belum subscribe dan mendukung channel ini silahkan subscribe persahabat ya untuk selalu memberikan kabar-kabar baik untuk channel ini akan selalu memberikan kebahagiaan pasti untuk warga Konoha semuanya kita simak bersama di kabar pertama ada unggahan spesial banget dari Ibu Harsiwi Ahmad Dua jam yang lalu mengunggah postingan foto bareng Abang L Persahabat Ini momen saat tentunya Leslar berkunjung dan selaturahmi ke tempatnya Ibu Harsiwi Dan namun kita lihat juga kalimat yang dituliskan oleh Ibu Siwi Yuk ramaikan euforia Piala Dunia Qatar 2022 yang akan mulai berlangsung malam ini Dengan memakai twibon yang ada di story saya Wah Masya Allah banget tuh Mudah-mudahan ya Lesnar selalu bahagia ya, dan selalu rahmi juga tetap terjalin dan terjaga dengan baik bersama ibu Harsiwi Ahmad Kemudian disimak juga persahabat ada tentunya kabar yang sangat membanggakan sekali, alhamdulillah untuk voting sementara bunda lesti di ajang ima 2022 sudah 4,4 juta votes. ya semangat terus untuk warga Gonoha, buktikan. Kekompakan dan kesulitan kita semuanya Siap-siap pertabat ya Bismillah Lesti akan membawa piara penghargaan IMA 2022 Selanjutnya disimak juga persahabat ada cedukan vitamin benar-benar yang sangat membahagiakan sekali Masya Allah diunggahan Kak Sania yang di kembali oleh akun Abang Skor L. BBL ini sangat gemes banget persahabat ya, saat menyaksikan dan melihat Ibunda atau Bunda Lesti kejauhan nyanyi. Aduh Masya Allah, BBL gemes sendiri lihat tentunya Bundanya lagi nyanyi. Masya Allah banget ya, gemes dan sangat benar-benar membuat kita semakin semangat. BBL ini adalah penyemangat untuk kita semuanya Masya Allah Kita lihat juga bersama dia Banyak tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Leoni 2889 Mengatakan Diajak dimanapun Masya Allah Gak rewel katanya itu Masya Allah banget ya Gak rewel diajak dimanapun Abang L emang anak yang sangat pintar kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya ada informasi penting untuk warga Kona semuanya diinformasikan kembali bakal ada live streaming malam hari ini di Liga Toba Boy Season 3 Alhamdulillah ada idola kesayangan Rizky Pilar yang akan bertanding sepak bola malam hari ini. Jangan lupa stay tune terus persahabat ya tentunya di akun Instagram Toba Boys Karena akan live-nya di akun Instagram Toba Boys Jadi jangan sampai lupa untuk selalu menunggu kejutan bahagia dari Papa Bilar Dan berikutnya kita simak juga persahabat ya Cidukan vitamin tak kalah membuat kita semakin bahagia dan bangga dengan Abang Fatih Masya Allah Bang El, persahabat ya, anteng banget ya, gak rewel, gak nangis saat di acara resepsi pernikahan Abi Membuat kita semakin kagum dan bangga dengan Abang Fatih. Kemudian kita lihat juga persahabat ya, diunggah negasinya Ayah Kejora. Dalam perayaan anniversary Lestil Lovers Bandung, ternyata ada Ayah Kejora dan Bibi Indi persahabat yang ikut.